Halo assalamualaikum welcome back to my channel Fitri Helen Oke okay guys sekarang aku sedang berada di toko kue yaitu Paseutu Ini udah terkenal banget ya di Taiwan Paseutu itu menjual berbagai macam jenis kue kalian bisa lihat sendiri di sini banyak banget dari harga yang lumayan menurut terjangkau ya Menurut saya itu udah terjangkau banget sampai yang harganya lumayan wow dan di sini juga tersedia berbagai minuman, ada cencunai, ada ceceli, dan pokoknya banyak. Kalian bisa lihat, ya, nanti. karena aku kan liburnya kemarin udah libur hari Jumat Sabtu <guluh> liburnya nggak umum guys bukan hari weekend. Ayo apa? Apa guys? Kita semu emang nggak janjian mendadak gitu kan jadi pada sibuk juga ya udah nggak apa-apa yang penting aku nggak sendiri. Tapi <guluh> pesusah so, tuh jalanan dua jam lebih kan nanti malah itu. Atun, Atun gak diajak nambah tur mbak. Buat video. <laughs> Ada di mana kita di tempat tuh eh. Kelihatannya, kelihatan. Wow, kelihatan. nah, hmm. nah, udah jadi. <laughs> udah jadi guys ya bukan bukan promotion <laughs> ayo neng rame banget guys. Nah, pesan ini pesan es krim mangga. Kayak gini. Tapi aku juga udah pesen yang stroberinya juga udah pesen di sini. Kita mau ke dalam. Terima kasih yang udah ngucapin birthday dan doanya. mohon Maaf jika belum ada yang aku balas ya satu persatu yang balasnya karena emang banyak banget chatnya juga numpuk dan aku juga lagi ngadain beberapa giveaway gitu ya guys. Dan sekarang lumayan cuacanya di Taiwan agak panas nih, jadi sekarang aku lagi pesen es krim dulu. Es krim apa ya? Ya kemarin-kemarin udah nyobain beberapa apa varian rasa dari yang strawberry, dari yang mangga, kiwi, yang campuran juga. Nah, sekarang aku juga mau cobain rasa lain. Dan aku tuh bingung ya. Pengennya tuh ngerayain ulang tahun banyak sama temen kemarin sama adik aku, cuma buru-buru juga waktunya jadi nggak tempet Maka dari itu, buat saja aja dulu ya. Soalnya di rumah juga udah diucapin sama suami aku. Thank you. Sama teman-teman, sama keluarga Terima kasih banyak, yang penting doanya aja ya <laughs> Oke okay guys, lihat dulu Halo, aku kasih terima Ini sih Ini Oke, terima kasih Guys, <laughs> yes. nah sekarang variannya aku cobain varian mangga ya. Sebelumnya aku udah nyobain varian strawberry yang ini. Kalian bisa cek di channel YouTube saya, Fitri Helen Blogger Taiwan, guys. Di sekarang aku mau nyobain yang varian mangga Aku udah smsin temen-temen sih, tapi kan mereka uh, waktu liburnya tuh nggak pasti ya ada yang hari ini bisa libur ada juga yang gak libur atau cuma sekedar keluar sebentar. nah ini kita nyobainnya gede banget loh <laughs> terus aku megangin sampai dua gini <laughs> ada yang mau ada yang mau ngabisin coba ini ya. Nah, ya jadi sekarang ini rasanya yang rasa mangga terah gak sih agar ya panas-panas gini jadi ini porsinya tuh porsi gede banget porsi gede kan ada banyak varian rasa seperti ini yang pisang kalau ini kan pisang ada coklatnya gitu ya guys kalau ini yang pisang coklat bisa ada lagi juga ya. Yang... aku sempet kan udah sempet ngeupload yang ini udah sempet pesen banyak varian-varian rasanya oh, ini gede banget sorry guys seperti biasanya tiap tahun aku memang selalu beli kue ya dan ini sebagai simbolis nanti karena aku gak bisa ngumpulin teman-teman mereka semuanya sibuk paling nanti aku potongin bagi-bagi ke mereka dan aku juga nggak bisa lama sih guys ini cuma buat mengabadikan mengabadikan <laughs> nah, paling okay. nanti ya potong-potongnya di sana jadi nih tuh udah ada kue sama es krim mangga semuanya rasanya mangga <laughs> Sayang banget ya e, liburnya kan sebenarnya kemarin nya apa ya guys susah sih ceritanya malah capek ya kebanyakan kita terlalu lama di perjalanan yang seharusnya happy-happy nggak -happy. sempet mengabadikan momen beli kue sama adik aku <tuh> oke deh kita udah lewatin perjalanan panjang ke walian kemarin video ini sendirian tapi insya Allah nanti aku potong-potongnya di rumah aja ya karena aku udah ngumpulin teman-teman mereka bisanya tuh malam keluarnya. Kalau sekarang kan masih jam kerja dan mereka di rumah ada kesibukan. Maka dari itu paling nanti malam aku bagi bagiin ke mereka tuh mereka yang datang karena banyak sih di sekitar aku orang Indonesia juga gitu guys. Okay. Ini udah aku, aku nanti mau makan itu dulu firman jaga ini ya guys sepi sih nggak terlalu karena masih sore baru buka jadi belum terlalu ramai biasanya kalau agak malaman dikit tuh udah mulai ramai ya pengunjungnya udah mulai penuh malah ini nanti malah nggak bisa bikin ngeflow kayak gini nggak bisa bikin video karena penuh sekarang alhamdulillah masih sepi jadi aku juga nggak terlalu ini ya Dalam pede nggak pede harus pede juga sih oke take <laughs> it Uh, bikin itu endorse ya, ada, ada beberapa endorsean tentang ya. Alhamdulillah, dikit-dikit kita terima gitu kan. Dan nah, sekarang uh, ini kuenya <goy> tambah banyak, tambah, tambah banyak pengunjung. Hmm. Terus tambah banyak pengunjung, kalau sendirian tuh agak gimana gitu ya, guys. <goy> sama kan tunggu saja kali ya sebelah aku ada banyak ya, mbak. Sama sore, sama banyak pengunjung. Terima kasih buat kalian yang udah uh, nonton video aku dari awal sampai akhir. Review jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel YouTube Srihalan <ties> Travel <ties> Taiwan, guys. Sampai jumpa teman-teman. Bye bye. Semoga tuh beruntung. Kalian mau terima? Nanti di sini bukan hanya itu ya, guys. Sangat banget di sini. Ada berbagai macam. Aku udah udah pada nyobain dari rasa-rasa kayak gitunya, sampai ke bawah gitu. Sekarang udah malam ternyata. Sekarang udah dulu ya. Cie Bye bye. Be kalau <laughs> <fung> YouTube lah. <laughs> Kayaknya ngevlog ini udah, terus gitu Guys. jadi kita tadi habis ekstrim mangkok sampai banget sana makanya aku pulang aja deh dibungkus soalnya pas aku datang baru buka baru ada berapa orang gitu ya pas lama kelamaan eh jadinya penuh malu dong dia sekarang waktunya pulang Oh di sini malah cerah banget tuh oh guys. their mouth